Hi everybody, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel yang selalu memberikan info-info ter terupdate dan tentunya membahas seputar dunia slota. Oke, okay, balik lagi sama gue. Gak bosen bosan juga kita main di sini. Tentunya di gameplay pragmatik dan di sini gue main di Gates of Olympus dengan bawa modal 50 ribuan aja. Ya, gue langsung seribet 1.500 DC aktif nih. Oke, okay, kita spin-spin dulu aja ya. Kita kocok-kocokin dulu aja nih biar uu-nya mau ngasih gacor-gacornya di sini ya. Kita pemanasan-pemanasan terlebih dahulu ya, guys. Oke, okay, dikasih nice yang pertama kali lumayan juga nih. Oke, okay, langsung dapetin skater gratisannya anjay. Yuk, kita gaspol remblong ya. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan. dan btw apa kabar ya kalian hari ini semoga sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar nih ya. oke tipis-tipis saja, -tipis gak usah terlalu nafsu juga mainnya gak usah bar-bar ya gak usah yang terlalu brutal Pokoknya enjoy the game aja nikmati permainan ini dan jangan lupa selalu sedia kopi dan sebat-sebatnya nih biar makin mantul ya Oke, 13.000 Bu toh. Enggak apa-apa, karena masih pemanasan-pemanasan dulu ya. Kita pemanasan-pemanasan dulu di sini. Jadi, ya kita terima-terima aja ya dikasihnya dari Viuplus si ya kan. Oke. pokoknya di sini gue akan membagikan untuk tips dan triknya ya mengenai info slot gacor, pola slot gacor dan juga bocoran slot gacor hari ini. Jadi buat teman-teman semuanya nih ya yang butuh info-info tentang slot gacornya, gak usah khawatir karena semua informasinya ada di sini ya. Oke, okay. ceritah dulu, aduh, digaskan-gaskan dulu aja ya. Oke, okay. sensasional Rp 225.000 ya, langsung dapetin profit lumayan juga nih Oke, okay, pokoknya di sini buat teman-teman masih maksimal terus aja videonya dari awal sampai habis Jangan ada yang di skip biar gak ketinggalan untuk update-an tutorial dari gue kali ini Ya, pokoknya kalian jangan lupa untuk bantu support channel ini, dibantu like, comment, share, dan di subscribe agar channel gue semakin berkembang semakin maju juga dan yang pasti biar gue lebih semangat lagi bikin video terbarunya untuk kalian khususnya para mania ya oke okay, dan pastinya kalian juga jangan lupa untuk aktifin notifikasi loncengnya biar kalian dapetin notif dari gue setiap hari ini pasti ya oke okay, kali 12 nya turun nih anjir cangkirnya dapet cuy dua sembilan tujuh nih langsung dapetin gopek Saldo gue anjay oke okay, kita gas gaspol lagi di sini ya cerotin dulu anjir kita gaskan lagi di sini gue udah uh, naikin bednya di enam ribu ya oke okay. dan buat teman-teman di sini gak usah khawatir nanti di sini uh, juga bakalan ngasih untuk bocoran RTP-nya dengan winrate tertinggi untuk memudahkan kalian bermain di game slot online yang lagi gacor saat ini pastinya ya jadi buat teman-teman saran dari gue kalian jangan lupa cek dulu untuk RTP hari ini ya oke saran dari gue buat teman-teman yang mau main selalu cek dulu untuk RTP-nya hari ini karena kalau kita bermain di RTP tinggi itu memungkinkan kita untuk bisa dapetin profit yang lebih tinggi lagi. Oke, okay, kali ini gue langsung hantam nih. Bet 4800 ya. Gue buy spin di 480.000. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan, hasilnya oke. Okay. Oke, okay, gas lagi slot, maupun lagi dong. Oke. Okay. Dan pastinya di sini gue bakal ngasih tahu ya tempat bermain yang pastinya aman terpercaya dan juga sudah resmi. -dara. Jadi kalian nggak perlu ragu lagi buat join bareng gue ya. Biar kalian pun juga bisa dapatin profitnya di sini sama seperti gue ya, walaupun. Mungkin kita gak bisa dapetin max win, tapi setidaknya kita bisa dapetin profit Oke okay. Lagi Cerot dulu Nice Oke, okay. 702 ribu sensasional meladak nih ya 720.000 cuy. Gila keren-keren keren-keren ya. Oke, sorry buat teman-teman juga semuanya nih. Sorry udah mampir di sini juga atau yang lagi nonton video ini. Pokoknya jadikan tontonan ini untuk hiburan-hiburan aja. Tidak untuk ditiru dan pastinya hanya untuk usia 18 tahun ke atas. Jadi bagi kalian yang merasa nih belum cukup umur ya, belum cukup umur ya ataupun memang belum merasa kalian tuh di, di umur 18 tahun ke atas ya mending di-skip aja videonya apabila video gue lewat di berada kalian oke okay. Wow ini sensasional sensasional ya luar biasa banget tuh profit langsung dan gue rasa cukup sekian aja videonya ya gue udah puas sama hasilnya dan pasti terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai hari oke gue cuma pamit dulu sampai ketemu lagi di video berikutnya salam sensasional permen 138 bye